Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada di TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Les di Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk dukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya Agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Keunggah pertama para sahabat ya, adanya spesial banget Ini momen ketika Lesti dan Rizky Bilar tentunya memilih hewan kurban para sahabat ya Luar biasa ucapan terima kasih Disitu dituliskan dalam sebuah kalimat caption, thanks kak Rizky Bilar, kak Lesti Kejora, semoga tahun depan lebih banyak lagi beli sapi kurbannya. Tidak, Dari tentunya tim selalu mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu membawa keberkahan dan tentunya memberikan inspirasi untuk kita semua para fans. Berikutnya kita lihat juga persahabat ya ada sebuah unggahan spesial banget dari Deddy Alansi Keceora di ig pribadinya. Deddy Alansi mengunggah sebuah postingan makanan yang dikirim oleh Ibu Rizky Bilar, sahabatnya Ibu Rosmala Dewi. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Deddy Alansi Jumat Berkah Edno Fratiwi, Ed Rosmala Dewi Tinggal nunggu rambutan Wow, kayaknya ada yang ngidam nih para sahabat ya Ngidam rambutan yang dek ini Ya kalau postingan tersebut sebut banyak sekali dibanjiri komentar nih para sahabat ya Dari para fans, salah satunya dari akun Revalia Salsabila Putri Mengatakan Oh, baru ngeh, igs Kak Nova lagi cari rambutan Ternyata nyariin ade ipar Wow, ini cute banget persahabat ya Langsung ada jawaban dari Ibu Rosma Dewi di situ. tentunya Meripost kembali unggahan Dede LSD Dan ada kalimat caption yang dituliskan Sabar ya sayang Mudah-mudahan rambutannya Bisa nyampe secepatnya Tuh persahabat ya Tentunya ada yang kirim rambutan Langsung ke rumah Dede LSD Dari Ibu Udah tercinta Rizky Bilar Ya nih, tentunya Calon mertua Dede LSD Saling tentunya mereka Kebahagiaan kamar sahabatnya, mudah-mudahan keakraban mereka membuat kita semakin bangga kepada idola kita ini dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Farah fans Mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya persahabat yang diberikan, kita tentunya tunggu saja tetap pantengin channel ini biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.